Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak lagi sama pam-pam pengurus rumah ya, bikin video sibuk lagi banyak kegiatan, lagi ada kerjaan di luar konten gitu. Untuk sekarang lagi nyantai pam-pam, lagi ada di pamelingan lagi pamiter, temen-temennya rumah ibu ibu sosialita lah biasa. ke tempat baru gitu di pengalengan namanya di Mohai Glen lagi uh, hits di TikTok gitu-gitu lagi gitu kalau misalnya lagi ada yang hits tuh pengen langsung gitu pengen kesini pengen kesini gitu nah, ke teman pom, pom lagi santai sekarang lagi ada kegiatan kita antar aja langsung sana gitu lihat keseruannya ibu-ibu kayak gimana gitu pasti hewir gitu ya hewir. Like a bird on a tree ini di ya udah sama Hadi Hadi <fulfilled> maksa. Aku duka, gitu. <laughs> Enjoy, guys, panas sih menuju corona jadi agak dingin bro <laughs> Harga tiketnya 35 Anak-anak 25 Jadi 35 tuh kita udah include sama Mobil jemputan antar jemput Disebutnya mobil on oh, tangan Ini nih mobil on tangan Gitu Seperti sentin nih rupanya. Jadi buat naik ke atas tuh kita harus naik mobil ini. Nah, itu satu satu mobil kayaknya full. Yuk digeser 75 75. 75 75. Dirakun ya, Bu, dirakun. Enggak rapat, Pak. Enggak rapat, Bu. Geser-geser kali itu, Kasar <tuk mencetak> oh, kasar Bu. Eh, ane ane Ah. Sariwe Mas Ayo di akon <laughs> <laughs> di akon oh. oh no ada di ada Ya oh, mantap coach. Lima udah sama include mobil Antar jemput. Halo. kita lagi nih Bapak? Halo. Jadi rencananya tuh kita tuh mau main di Nemo. Tadi sih udah ke Wayang Windu makan rencana nah, sih mau berenang, berenang. Itu, guys. Jadi, buat teman-teman yang mau ke Nimo Nimo Highland, tiketnya tuh harganya 3,5. Udah mah, itu sama antar jemput buat naik ke atas. Soalnya ya lumayan lah, yang juga capek. Oke okay, sekarang Dini mau udah tinggal katanya mau berendam air panas di Tirta wening, entah Tirta wening, entah Tirta beda dari ibu-ibunya masih pada di atas ngomong duluan ke bawah udah capek sebenarnya main di teh kaki tapi lepon lagi lah gitu, pokoknya stay tune terus ya ikutin keseruan kit nah hai, hai, ibu-ibu rempong hai, ibu hai, oke okay. oke okay, teman-teman hai, udah nyampe di pemberenaman air panas tirta familia hai, hai, hai, hai, ibu ibu hai, hai, hai, hai, hai, hai, pengen berendam pengen, berenam, pengen... kan juga tadi juga ada karaokean pokoknya biar lakukan dulu lah semuanya gitu biar have fun. soalnya kan udah 2 tahun tuh ya gak bisa keluar gak bisa liburan bareng lagi gitu jadi mumpung ada waktu mumpung semuanya kumpul jadi liburan bareng lagi gitu yang pokoknya di mobil gak ikut kesana soalnya aduh capek jadi pengen istirahat pengen tiduran dulu gitu soalnya diuar juga agak krimis sih mudah-mudahan jangan hujan soalnya jalannya ekstrim banget takut licin gitu oh no <laughs> jangan hujan gitu aduh soalnya kalau misalnya hujan tuh ya jalannya tuh licin licin licin banget gitu licin banget gitu jadi wah, ya, parah banget lah kalian tuh udah bagus jalannya tuh ternyata masih jelek gitu. bro Itu masih jelek jadi buat video sekarang Pampam cukup uh, buat vlognya jadi jangan lupa di subscribe di like, di komen di share jangan lupa support terus Pampam biar Pampam lebih uh, kreatif lagi bikin videonya rajin lagi bikin vlognya juga biar pokoknya berkembang lah gitu mudah-mudahan sih Pompom rajin lagi gitu ngevlognya biar udah beres kerjaan yang lain bisa ngevlog lagi gitu pokoknya stay tune terus di channelnya Pom Pom Pompom pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye